Baiklah, para sahabat yang selalu dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, para tentu ada info penting kabar yang tentunya membuat kita semalam gak bisa tidur, sahabat ya. Soal idola gesengan kita ini, Lesti perhatikan sebelumnya, para ketiga, tentunya Lesti Kejar Reski Pilar ini menjelaskan secara real persahabat di vlog Leslar Entertainment No Cut No Edit mengenai soal ini LSD kejurah persahabat ya, yang dirawat di rumah sakit terutama faktor yang utama itu adalah faktor kelelahan dan kecapean persahabat ya, yang dialami oleh ide saingan kita ini dan tentu persahabat kita mendapatkan info juga bahwa tentu operasi harus dilaksanakan persahabat ya. Mengenai tentunya Leslie Kejora mengalami flag down kontraksi yang terus menerus Mudah-mudahan tentunya idola kesayangan diberikan kesehatan kekuatan persahabat Dan tentunya para fans sejati gak sabar untuk menunggu BBL Wow, Allah banget ya Dan kita lihat persahabat Diunggah kembali oleh akun Leslar Underskorsi Perhatikan di kalimat kesan info yang sangat panjang ini persahabat Yang mengenai persalinan yang pertama persahabat ya, dedek menurut HPL harusnya akhir Januari atau awal Februari melahirkan Mengapa tiba-tiba maju sekarang? Ada apa? Tuh persahabat ya, tentu operasi harus dilakukan segera persahabat oleh dokter Dan tentu kemungkinan karena efek kelelahan sang ibu sehingga terjadi flek dan kontraksi yang terus menerus dan kuat sudah diusahakan diberi penguat Tapi masih berlanjut Maka dilakukan tindakan lebih lanjut Demi keselamatan ibu dan anak Dipahami persahabat ya Dan yang kedua Kenapa harus cito Dan apa sebenarnya cito itu Cito adalah tindakan operasi Yang harus segera dilakukan Karena Ada kondisi kesehatan Yang memerlukan tindakan operasi segera Jadi jika di tenaga medis Bahasa seperti itu garis bawahi persahabat ya karena di DOLSTI itu harus dilakukan segera operasi persahabat dan dilakukan Cito banyak penyebab intinya untuk menyelamatkan kesehatan ibu dan baby persahabat ya, untuk menyelamatkan kesehatan ibu dan babynya dikatakan prematur karena dilahirkan sebelum 36 atau 37 minggu dalam kondisi yang dialami dede adalah kontraksi yang keras dan adanya flag jadi dilakukan observasi selama tiga hari dan dari hasil observasi tersebut ditariklah kesimpulan dokter untuk dilakukan tindakan medis cito yang ketiga persahabat jadi sekarang usia kandungan dede berapa usia kandungan Dede setelah dilakukan pengecekan dengan medis di rumah sakit melalui observasi 34 minggu memasuki 35 minggu dengan berat badan baby perkiraan 2,2 kg dan yang keempat Apakah tergolong prematur? Baby yang lahir normal itu 2,5 kg. Kalau 2,2 kg termasuk LR atau bayi berat badan rendah persahabat ya. Itu sedikitnya penjelasan secara medis dan sedikitnya rangkuman dari isi vlog agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat luas pada umumnya. Semoga BBL lahir dengan keadaan berat badan normal. Bismillah, yuk sama-sama kita doakan terus. Mudah-mudahan ibu dan L selamat dan sehat. Amin, yuk sama-sama kita kompak, mendukung, mendoakan, tak henti-hentinya kita harus selalu mensupport idola kesayangan kita. Untuk berikutnya, pernah perhatikan juga di sini sebuah ungkapan spesial dari Bang Fali Akbar mengunggah sebuah postingan foto kebersamaan dengan Les dan Pilar dan tentu di sini sebuah kalimat, alhamdulillah, sedari dulu nangis bahagia. Wow, apakah tentunya BBL sudah? lahir masya Allah makin gak sabar makin penasaran aja persahabatnya untuk melihat tentunya BBL persahabatnya tentunya apapun itu kita doakan yang terbaik mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan kelancaran dan kesehatan untuk berikutnya juga persahabat tentunya di sini ada sebuah kalimat komentar dari akun yang putri mengatakan, apa udah lahir BBL Bikin penasaran aja persahabat ya. Tentu kita doakan saja yang terbaik untuk kesayangan kita. Dan selanjutnya juga perhatikan ada sebuah unggahan dari igasnya dokter Puspa yang menangani dede Elasti. Sudah tentunya memakai atribut operasi persahabat. Wow, apa mungkin? Tentunya sudah lahir. Baby L-nya, Aduh kita doa doa persahabat ya, doh masya Allah. Tentunya kita semua harus selalu kompak dan solid mendoakan yang terbaik untuk Dede Lesti Kejora. Dan selanjutnya juga persahabat kita lihat di sini. Tentunya ada sebuah kalimat komentar yang diberikan Yang diunggah oleh akun Lestubilorot official Perhatikan Dari akun Silawati Bunda mengatakan Masya Allah bisa pasnya sama tanggal pernikahan Ayah sama mama kecura benar-benar lahir Baby L karakter indah Yang dikasih Allah buat mereka amin Dan tentu di sini juga ada sebuah kalimat komentar Juga jawaban dari akun Yulia Yulia.fajria Dan tanggal dan hari yang sama mereka pertama kali konten setelah OMS tanggal dua hari minggu, masya Allah skenario ya Allah lahir Lesnar Junior. Ini tentunya kado terindah persahabat untuk tentunya ayah dan mama kecioran juga. Wow, masya Allah banget persahabat ya. Tentunya ini sih luar biasa banget. Mudah-mudahan tentunya keluarga besar idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan kebahagiaan amin ya alamin dan untuk berikutnya juga para sahabat perhatikan tuh wow alhamdulillah dapat kado terindah di anniversary yang ke 27 tahun amin masya allah banget semakin bangga dan semakin bahagia mudah-mudahan tentunya kita melihat Postingan foto BPL persahabat ya makin gak sabar saja nih menunggu menantikan kebahagiaan persahabat. Kita masih menunggu kejutan kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana. tetap stay tune dan tontonin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.